Oh ya teman-teman, kenapa kita harus terus memupuk? Karena fungsi pupuk pasca panen itu supaya buah atas ini supaya besar ya teman-teman. Jadi supaya sama dengan buah yang ini. Ini sisa bekas kemarin admin pemetikan ketiga ya teman-teman. Masa pupuk kayak gitu? Ya ini Mas uh, Roni, ini pupuk organik dari metode jadam. Mm -hmm. Ini menggunakan tomat karena apa? Pupuk terbaik dari tanaman adalah dari tanaman itu sendiri, Bung Roni. Oh, iya. uh, ya, jadi kita mau memupuk tomat menggunakan bahan organiknya dari tomat juga. Ini dari buah tomat ini. Mm -hmm. uh, jadi ini metode jadam namanya jadam liquid filterer atau JLF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Cara pembuatan pupuk JLF Atau Jadam Liquid reserve Nah di sini admin akan share Ke teman-teman semua cara pembuatan Dan cara aplikasinya ya teman-teman Dan ini akan admin Gunakan JLF ini untuk pemupukan 75 hari setelah tanam Atau pemupukan Pasca panen tomat Ketiga ya teman-teman ini ada rangkuman catatannya untuk 135 pohon ya teman-teman untuk tanggal 14 Mei 2 kg ya 1,7 itu dan ada beberapa tiga on lebih yang tidak dijual ya teman-teman yang untuk yang petikan pertama ya teman-teman Nah untuk petikan yang kedua admin Alhamdulillah tanggal 20 Mei 2022 dapat 18 kg ya kali 5000 ya teman-teman itu penjualan pertama tanaman tomat admin 135 pohon dan penjualan kedua kemarin tanggal 27 Mei yaitu hari Jumat Alhamdulillah dapat 26 kg ya teman-teman dan di nota 5000 ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung ke tutorial cara pembuatan JM, JLF ya teman-teman jadam liquid feltircer dan bahannya cukup mudah ya teman-teman. Ini ada beberapa bahan organik. Ini jantung pisang. Dan ini bayam juga bunganya ya teman-teman. Karena kita akan membuat JLF buah ya teman-teman. Kalau untuk JLF pertumbuhan teman-teman bisa gunakan dari dedaunan ya teman-teman. Oke. Di sini juga ada JLF yang sudah jadi. Dan... Admin nanti akan share ke teman-teman semua cara aplikasinya Ini adalah JLF dari buah tomat ya teman-teman Ini yang akan admin aplikasikan dan admin share cara pengaplikasiannya ke teman-teman semua Oke kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman proses JLF sebetulnya seperti lindi ya teman-teman Jadi prosesnya itu semakin lama semakin baik ya teman-teman dan ada sedikit perbedaannya, yaitu untuk pembuatan JLF harus ditaruh di tempat kita menanam, ya teman-teman. Dan anaerob, ya, jadi ditutup rapat saat dijemurnya. Ya, bahan organiknya kita hancurkan, ya teman-teman. Jantung pisang bagus ya teman-teman Untuk perangsang bunga dan buah Kalau teman-teman ada kulit-kulit buah tuh bisa dibuat JLF buah ya teman-teman setelah itu kita kasih air ya teman-teman ya karena untuk satu liter ini contoh aja airnya juga sedikit saja teman-teman ya seperti ini Lalu teman-teman tambahkan garam untuk menambah mineral dan untuk menyeleksi mikroba yang di dalam pupuk kita ini nanti ya teman-teman. Jadi patogen akan diseleksi oleh garam ini. Oke teman-teman untuk selanjutnya, leaf mold juga kita tambahkan. Admin akan gunakan setengah sendok saja karena untuk satu liter ya teman-teman. Ya, teman-teman, ini levelnya langsung dari hutan. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang belum paham tentang level level itu adalah tanah subur. Ya, teman-teman, atau tanah yang berasal dari pelakukan daun di hutan. Ya, teman-teman, ya segini saja untuk tanah hutannya atau tanah suburnya. Nah, di sini ini adalah sumber mikroba yang akan kita gunakan sebagai dekomposer dari bahan organik ini ya teman-teman Oke teman-teman kalau misalkan di tempat teman-teman mau membuat ini tinggal langsung ditutup saja menggunakan plastik atau karet ya teman-teman tapi karena admin akan menggunakan ini hanya untuk satu liter saja jadi admin akan masukkan ke sini ya teman-teman Ya, cukup. Ya, teman-teman, sudah segini. Jangan lupa ditutup rapat, ya, teman-teman. Lalu kita jemur di area tanaman kita, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ini sekarang tanaman kita usia 75 hari, dan ini di tadi akan admin taruh di sini saja oke untuk informasi dosis satu banding 30 ya teman-teman misal 1 liter banding 30 begitu ya teman-teman jadi 1 liter JL, jlf 30 liter air biasa dan untuk satu gelas satu pohonnya satu gelas ya teman-teman oh ya teman-teman kenapa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 habis dipetik tadi malam, oh. jadi kita terus pupuk boleh ya saya lihat tanamannya kayaknya mantep-mantep amat apa ini rahasianya pupuknya? kayaknya mantep bener ya untuk pemupukannya di video sebelumnya sudah di share e -ya. pupuk organik dan pupuk sintetis untuk sintetisnya NPK Mutiara, NPK Booster dan KNO 3 Putih oh barusan yang dikocor ini pupuk apa ini pemakaiannya nih Oh kalau untuk yang tadi saya kocorkan itu hmm. menggunakan pupuk organik Yuk kita lihat pupuknya boleh, boleh, boleh. Kita lihat. mana pupuknya ini masa pupuk kayak gitu ya ini Mas uh, Roni ini pupuk organik dari metode jadam hmm. ini menggunakan tomat karena apa pupuk terbaik dari tanaman adalah dari tanaman itu sendiri Bung Roni ini adalah JLF penggunaannya menggunakan lefmol satu genggam atau tanah humus atau tanah hutan satu genggam masukkan ke sini dan airnya ya jangan sampai penuh lah seperti ini ya dan gunakan garam 1 sendok untuk satu ember ini dan untuk pengencarannya nanti oh ya lama fermentasi ini sekitar 15 hari dan sebaiknya ini semakin lama semakin bagus Semakin kental warnanya sem seperti warna coklat Itu yang terbaik ya teman-teman Dan untuk dosis untuk pengencerannya ke sini Untuk satu ember ini Bisa teman-teman gunakan dua gelas Ini untuk satu ember Dan untuk dikocorkan Yaitu satu gelas per pohon ya teman-teman Caranya bagaimana itu yang jelasnya? Ya ini tadi Jadi per pohon kita kasih 1 Satu gelas, gelas per pohonnya nah... Kalau untuk yang dispray bisa pagi hari sekitar jam 9 hmm. itu menggunakan satu gelas saja per uh. tangki, ya per tangki yang seperti ini, Bung Roni. Oke, oke kita lanjut untuk lihat-lihat uh, tanaman tomatnya. Boleh, boleh kita lihat dulu. Saya, saya mau lihat-lihat karena uh. saya tertarik dengan semua ini. Okay. Saya mau belajar dengan semua ini. Ya Apa tapi, maaf uh, kan? uh, Ma, Bung Roni ya bukan bukan menggurui ya kita cuma share aja berbagi pengalaman. Ya teman-teman uh, ini eh. sudah dua bulan setengah ya kalau untuk hitungan itu uh, 75 hari. 75 hari, uh, uh, ya. 75 hari. Jadi sekarang tanamannya seperti ini. Ini kemarin uh, tadi malam ini dipetik ini Bung Roni. Alhamdulillah. Petikan ketiga. Alhamdulillah. 24,4. ini. Ini dari populasi keseluruhan 100. 35 pohon. 35 pohon ya. Dipotong yang ada yang layu beberapa. Ya biasa itu namanya tanaman enggak semua yeah. bagus. Cuman yang yeah. kita ini kan yang model-model ini kan udah termasuk istilahnya ini mantap. Oh jadi ini termasuk mantap ini ya Yuk kita lihat ke Sebelah sana. Boleh, boleh, boleh. Ini kok tinggi banget ini. Ini, ini bisa kayak gini waduh waduh ini, ini mas. tinggi ya, ya ketinggian ini. Uh. untuk yang tinggi ini mungkin juga satu dari pari atasnya uh. atau yang kedua ini dari pupuk yang kita kocorkan uh. untuk syariatnya uh, kami menggunakan boron ya admin menggunakan pupuk boron di dan juga di kocor untuk penyebaran. Kadang-kadang malam ini, Bung Roni jadi waktu bulan puasa itu kan, ini penanamannya pas bulan puasa. Hmm. Jadi kita spray malam-malam ya, kocor juga. Uh, saya penasaran ah, yang ini nih berapa biji ini, satu pohon ini. Coba kita hitung ya, Mas Roni, ada berapa? Yuk, satu, dua tiga ya kawan kita hitung ya satu dua mau ngitung buahnya penghitung <gir> <50 gir> ini Waduh gitu hitung jengangnya oh, ini ya oh bijiannya kirain sepuluh. kayak Mas Galo waktu itu kita ngitung tandanannya Tidak ini bisa kalau saya harus biji. kalau masalah tandanan kita enggak ini Karena... tapi sepertinya untuk dua kilo masukin ya Ya, berpohon pohon bisa, ini, seperti ini, oh, bisa lebih ya. ya. Sebenarnya, mudah-mudahan <tuh> bisa dikembangkan. Ini model seperti ini, jadi pupuknya ini ya. inilah yang mantep. Ini saya barusan, baru sekali inilah ngelihat tanaman tomat seperti ya. ini, buahnya lebat, bagus, tinggi. Wah, sih, bener ini. Jadi, ini bisa diproduksi, bisa dicontoh, bisa ditiru. Silahkan. Cuman sayang ini, ini mulsanya oh, iya? gimana ini? ini <laughs> mulsa gimana apa ini? Bang Roni? Waduh, ini mulsa ini gimana ini? <laughs> oh iya Bang Roni, oh, maaf ya, bukannya kita nggak punya mulsa atau nggak punya plastik Kita sayang sama mikroba Mas Roni oh, iya. uh, Jadi kalau kita menggunakan uh, mulsa organik Si mikrobanya itu betah begitu Seperti, pokoknya kita desain seperti hutan seperti itu Kan di hutan itu uh, nanti apa uh, Daun-daun lapuk ini akan diolah oleh mikroba untuk menjadi pupuk. gitu Jadi kita punya mulsa juga punya stok untuk pupuk begitu. Oh, begitu ya. Kalau plastik kan nggak bisa diproses. Namanya itu bahan sintetis. Ya benar, benar. Ada manfaatnya juga berarti dia. Iya, selain penutup mulsa, menjaga kelembapan juga uh, untuk mengurangi jejak asam juga ya? di di dalam tanah, tanah. Ya? oh iya untuk mengurangi jat asam kami eh, admin menggunakan kapur cangkang telur dan juga nitrobakter nitrobakter itu yang terbuat dari itu tanah dari bawah kandang ayam dicampur urea sedikit dan garam mantep bener ini. dan pengocoran nitrobakter eh, habis setiap hujan begitu kita kocorkan untuk menjaga pH tanahnya Ya teman-teman, bagi teman-teman yang masih penasaran, Alhamdulillah ya, buah keberapa, ini entah keberapa buahnya, intinya ini udah 75 hari, eh, buah atas masih produktif ya, masih ada buahnya, bunganya juga masih bertambah, semoga nanti ini untuk stok bulan haji masih ada ini Pak <guruh> karena biasanya katanya bulan haji mahal biasanya, sekarang juga udah agak naik, udah enam ribu di pasaran, po sebelumnya admin juga kaget ini Bang Ruani. Katanya harga 2000 waktu itu waktu nanam. Biasalah itu <laughs> yeah. Iya, yeah, semoga nanti ada harga jadi Muda -muda kita bisa minimal modal pemupukan ini kita kembalilah. Ya <laughs> Mohon doanya ya kawan-kawan semoga harganya bagus. Jadi admin bisa terus update dan terus share ke teman-teman semua untuk perkembangan tanaman tomat berikutnya. Ini benar. Ini. Hmm. sip jadi mantap nah terkadang ini Iya ada daun yang keriting apa buah yang keriting itu pencegahannya bagaimana ini Oh ya kalau untuk keriting kami masih admin menggunakan uh, her pestisida Uh, imidacropi, Dragon, sama ini abamectin untuk inseknya, dan juga itu Lanet. lanet ya. uh, untuk Iya, lanet, gitu, ya, lanet itu untuk mencegah buah ini supaya tidak dimakan ulat. Insya Allah begitu, kalau dispray, insya Allah aman. Ya, dan alhamdulillah tidak ada, ya, tidak ada bekas-bekas. Cara pemakaiannya itu. Yang tadi itu bagaimana? Itu disemprotkan. aplikasi disemprotkan malam itu. Malam, saya tahu ya. dari kalihin itu, warga kita juga katanya dikasih tahu penyeberangan itu sebaiknya malam hari. Makanya saya turut, turutin terus. Jadi, dan Alhamdulillah, ya, apa seminggu sekali, apa tiga hari sekali, apa? Kalau saya tiga hari sekali, Bung Roni, tiga hari sekali ya? ya tiga hari tiga malam sekali disepai terus, dirawat nah, terus. Ya. Ya, Oke, okay, okay, teman-teman, uh -uh. terima kasih Bung Roni udah mau bergabung. Okay. Uh -uh. Ya. Semoga ilmu yang sudah admin share sudah saya share ke Bang Rani, semoga bisa menginspirasi nanti. Siapa tahu mau nanam juga, gitu ya. Oh, kita kawan, mari uh -uh. kita istilahnya belajar menanam. Mudah-mudahan tanaman kita semua bisa jadi seperti ini dengan tata cara yang ada. Itu tadi di apa dikasih solusi atau tata hmm. caranya dengan. Si yang punya buah ini nih. Nah, yeah. kita, kita semua bisa meniru bareng-bareng. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.